Kembali bersama saya, Ratu Bidat dari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat. Saat ini saya ingin menerawang si kresek merah, ya teman-teman. To the point, tanpa basa-basi, saya ingin menerawang ke depannya kresek merah, ya teman-teman. Uh, yang jelas, yang saya keterawang juga, Samsudin cadap juga, cadap juga, saya terawang juga. <tuh> Okay, sebelum saya menerawang izinkan saya ngerokok-ngerokok biar saya nge-fly dulu ya karena saya untuk menerawang saya butuh nge-fly dulu ya ya saya tak ngopi-ngopi dulu karena menerawang itu membutuhkan energi yang sangat besar sekali karena menerawang itu menembus dimensi ruang dan waktu teman-teman. aduh saya pilek, guys. Saya pilek ini hidung saya sampai merah-merah kayak gini, guys. Oke, teman-teman, dalam penerawangan saya, eh, perseteruan antara Sam samsudin jadab sama kresek merah ini yang saya lihat, kalau jadab ini. Kayaknya susah untuk memaafkan kresek merah, ya. Ya, mungkin karena jadab sendiri sudah dirugikan banyak gitu, dirugikan pencemaran nama baik, dirugakan secara materi, secara sosial, dan lain-lain gitu loh. Dengan adanya e, kresek merah, jadab ini kan e, warga setempat jadi terprovokasi yang awalnya adem-adem, diem-diem, karena kehadirannya kresek merah, jadap di lingkungan sekitar atau lingkungan kampung Arjo Wilangun ya di Blitar sana jadi tercemar. Banyak warga-warga yang mulai berani, banyak warga-warga yang mulai terprovokasi. Ya, tah itu real atau bayaran atau apa? Saya kan nggak paham yang jelas ya sahabat Jadab ini juga dirugikan gitu. Yang saya lihat, Jadab juga melakukan manuver hukum di mana Jadab sendiri juga melakukan pelaporan langsung ke Polda Jatim. Ini masih diproses ini. Jadi sahabat Polda Jatim ini masih diproses. Uh, untuk kasus-kasusnya untuk pelaporan ke kresek merah itu teman-teman dan sepertinya Samsudin Sudin ini juga se seakan kalau mau damai seakan-akan kayaknya nggak mau teman-teman nggak -teman. mau kayaknya nggak mau nah, kalau kresek merah sih mau saja ya cuman yang kita lihat kresek merah ini egonya sangat tinggi sekali harga dirinya sangat ego apa tinggi sekali Uh, susah lah untuk didamaikan susah Tapi lebih susah lagi uh, Samsudin Jadab Untuk berdamai, karena sudah dirugikan banyak sekali gitu <tuh> <tuh> Kalau dalam penerawangan saya uh, Kasus ini nanti akan melebar Terus akan semakin panas ketika nanti sudah diproses. Ini kan masih sudah diproses, cuman belum belum menemui titik atau persyaratan pelaporan. Mungkin masih digoreng ya sama dari pihak Polda Jatim masih digoreng, masih dipelajari. Gitu. Yang jelas nanti dalam penerbangan saya kasus ini akan panas lagi dan akan melebar dan mungkin akan salah satu di antara kedua orang ini Samsudin Jadab atau Cresek Merah akan tersangkut hukum dalam artian di, akan diproses hukum. Ini dalam penerawangan saya, teman-teman. Ya, sebenarnya apa ya? Ya saya, saya sendiri sebagai orang netral itu Ya menyayangkan ya Maksudnya segala sesuatu kan bisa Diselesaikan secara kekeluargaan Atau baik-baikannya saja di, di sini kan Salah satu pihak memang benar-benar dirugikan Maaf ya saya agak gini-gini karena apa? Hitung saya agak Agak flu Jadi aku agak gini-gini Itulah teman-teman Jadi yang saya lihat Salah satu di antara keduanya Akan terjerat hukum Atau kasus Saya tidak perlu sebutkan orangnya Entah itu cadab Entah itu kresek merah Yang jelas nanti akan tersangkut hukum Ya kita ngobrol hukum sih Kalau bisa kita menghindari hukum ya sama rumah sakit karena kalau kita masuk ke sel itu sangat menyakitkan ya walaupun saya nggak pernah masuk sel sih cuman naudzubillah lah amit amit cabang bayi lah jangan sampai itu jangan sampai lah kita harus menghindari hukum kita harus menghindari rumah sakit walaupun kita banyak uang kalau kita sudah masuk rumah sakit, katakan Gak enak, kan rumah persakitan Sakit Pilihannya ke sel, ke pejara. Walaupun kita punya harta Punya kekayaan Tapi kalau kita sudah masuk sel itu Gak bisa menikmati hidup gitu. Loh. Ya kalau cuman satu minggu, dua minggu Atau paling lama, enam bulan lah Buat pengalaman Itu satu hari di penjara Itu sama dengan satu tahun Kamu rasanya itu, aduh. aduh, ya saya berharap sih uh, perseteruan antara Samsudin Jadap ini sama kresek merah segera berakhir, ya kan? di sini saya juga nggak dukung Jadap, saya juga nggak dukung kresek merah gitu loh. ya yes, sama-sama temen sama-sama saudara, kita sama-sama orang Indonesia. Apa aduh, aku pilek, guys. Ini gimana? Ini bikin konten malah hidung pilek ini. Katel ini, guys. Tapi walaupun aku pilek-pilek ini, ganteng banget ya. tahu kok hari ini kelihatan ganteng gitu, loh keren, guys. Mungkin gitu saja, teman-teman. Ya, jangan lupa. Like, comment, dan subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV ya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Tetap ikutin terus update-update terbaru Channel Youtube Ratu Bidadari TV Dan sosial-sosial media Ratu Bidadari di TikTok, di snack Video Itu lagi ramai juga gitu Oke teman-teman Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola sejuta umat